Oke Pak, kembali lagi gitu bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek baterai pada Joy-Con Nintendo Switch ya. Jadi mungkin kalau kalian lagi main mode docking atau mungkin main mode tabletop gitu ya, kalian bisa langsung ngecek baterainya. Apakah baterainya udah habis, apakah baterainya penuh. Dan kalau kalian menggunakan mode handheld gitu ya, itu baterainya itu bakal ngambil dari tabletnya. Jadi selalu penuh gitu untuk baterai Joy-Connya dan ya kalau kalian cek saat kalian mode handheld itu udah pasti penuh gitu. Tapi karena di disini saya menggunakan mode docking dan, dan saya menggunakan grip dari Nintendo tendonya gitu di sini kita akan langsung ngecek ke X di sini dan sini kita akan pilih aja langsung dan kalian bisa melihat untuk di pojok kiri ya pojok kiri bawah di situ ada baterainya gitu ada dua gitu untuk yang kanan dan kiri dan untuk yang kiri lebih sedikit dari yang kanan kalau ditanya wajar atau enggak menurut saya ini wajar karena yang kiri lebih sering dipakai untuk yang kanan. Tapi tergantung juga dari game yang kalian pakai ya atau mungkin game yang kalian mainin. Untuk saya main Breath of the Wild gitu ya Zelda Breath of the Wild untuk ngegerakin main karakter atau ceilingnya, itu harus pakai Joy-Con yang sebelah kiri gitu untuk uh, analognya gitu. Jadi udah pasti lebih sering kepakai untuk yang kiri dibanding yang kanan. Sedangkan yang kanan paling cuma untuk uh, muterin kamera gitu ya, untuk uh, mukul dan ya mungkin jarang juga gitu lebih sering dipakai yang kiri. Lah, gitu dan pasti yang kiri bakal lebih uh, sedikit tapi tergantung juga dari game yang kalian mainin ya dan mungkin kalau kalian mau coba untuk Procon saya juga nggak tahu sih karena saya nggak punya Procon gitu mungkin nanti juga saya akan bikin tutorial cara uh, connectnya mungkin atau mungkin cara ngecek baterainya juga nggak tahu dan di sini kalau kalian lihat juga ada yang kotak-kotak hijau gitu gitu dan kalau kalian pakai uh, grip dari Nintendo nya itu ada yang uh, lampu hijau gitu ya mungkin hijau dan kuning hijau lebih kuning ya yang paling atas gitu Apakah kalau misalnya baterainya habis apakah turun gitu saya juga nggak tahu apakah ini cuman tanda connect doang saya juga nggak tahu gitu tapi intinya kalau kalian mau ngecek baterainya kalian bisa ke controller dan kalian bisa ngecek baterainya kondisinya gitu ya Apakah uh, lebih sedikit Apakah lebih banyak gitu dan nggak tahu juga sih kalau habis bakal tiba-tiba DC atau mungkin ada uh, notice atau mungkin ada warning atau juga karena saya Sekali lagi, nggak pernah. Hampir nggak pernah sih main mode tabletop gitu, atau mungkin mode docking pun. Kalau cuma bikin tutorial gitu, dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing. Bye bye.